Saya ini ngomong kepada diri saya sendiri, yuk punya wirid solawat, pegang itu solawat, hakik sungguh, apa yang mau kita andalkan, mau ngandalkan solat, ya solat kita perbaiki, mau ngandalkan puasa, ya ayo puasa kita dandani, mau ngandalkan sodakoh, ayo sodakoh yang yang banyak, ya, tapi sejatinya yang menerima amal itu Allah Subhanahu. Ta bukan hebatnya kita beramal tapi yang terima adalah Allah subhanahu wa ta'ala suka-suka Allah Allah mau terima, Allah mau tolak itu suka-suka Allah subhanahu wa ta'ala biar Allah bersama kita rahmat Allah, ridho Allah pertolongan Allah bersama kita cara yang paling enak, paling mudah munculkan rasa kangen, rasa cinta pada Rasulullah dengan banyak-banyak nyebut solawat, karena kalau banyak nyebut nanti hati itu akan semakin lentur lembut, ya, kemudian lunak Nanti hatinya peka Nanti hatinya nyambung dengan Kanjeng Nabi Muhammad Mudah-mudahan yang bicara bisa mengamalkan Dan yang mendengar juga bisa mengamalkan